Selamat bertemu kembali dengan channel Anti Kalau. Pada kesempatan ini kita mereview desa Pakis, tepatnya arah yang menuju ke dusun Pelayusan. Ini ada akses jalan yang longsor ini sudah. Kita lihat dulu. Wah. Wow. Desa ini letaknya tepatnya di kaki Gunung Ungaran. Boleh dibilang, ini di sebuah lereng Gunung Ungaran. Nggih Pak. Kewenangan, Pak. Oh. Ketamik, Pak. Okay. Kali mawan, Pak? Oh, gudang. Berarti aliran-aliran tenggen sawah kelongsuran Oke, musimnya musim jawa nggak gitu ya pak? antara meter kerbun pasir banjiran pak. Nihku arai yang buti Oh. kali gading pak. Kaligating. Bojo. Bojo, okay. Oh. So, gudang Jalimnya putih pak Belum, Oh, jenis. Oh kedoan Jalimnya tidak Yang Pak Yang mbak Oh Monggo. Deres Deres? Deres? Oh, parengan Oh. Oh. Dih, dih. Tapi malah sehat, lambah pak. Dih, sehat deh, kali olahraga pak. Nge nge nge. Nge Dalam Mbak? Ini adalah proses pembuatan gula aren. kita menuju ke peternakan kambing ini milik warga coba kita review ke dalam Asalamualaikum. Wah, kambingnya banyak. itu makanya jerami padi sama ini rumput Wah, kita naik ke sana, kawan. Kita ke masjid. Ini tempat ibadah warga. Bangunannya cukup lumayan bagus tempatnya sudah bersih ini berada di sudut kampung tepatnya di sawah-sawah itu di pinggir sawah ini dan itu adalah lereng Gunung Ungaran tempat berwudu Ini tempat mandi warga He Mandet kageng ya, ya, ya, ya, ya. Itu Warga yang dari hutan itu dari kayu bakar bisa untuk tadi pembuatan proses. Proses pembuatan gula aren itu menggunakan kayu. Itu bagian aktivitas warga. Bun pak nenek anak ke pak. Pun. Bon. Oke. Okay. Bun kering pak nih. Pun. Oh. Ini tempat pendidikan anak-anak. Ini juga di pinggir sawah. ini aktivitas petani yang sedang panen, gagal panen. ya bisa dibilang ini kasihan gagal panen karena enggak ada padinya ya Pak nah. mergok cuaca buruk nih cuaca buruk ya. <laughs> hanya untuk makan ternak nih makan kambing oh, Makan kambing itu seperti tadi saudara Kambing gembel itu makanya Jerami padi Pakan sapi ini ini Mbah tua ini juga masih sehat sekali untuk ke sawah. Patus nopo Mbah? Patus nopo. Oh muntut kaceng. Oh klostasi oh. panen. panen. Berarti gendong kaceng nih. Tasir rusok, ya, Mbak. Wah, taringan nih. Wah, alhamdulillah Ayo. sehat terus, ya, Mbak. Ya, taringannya, paringi sehat. Jadi, Mbak, ngatos atos. Iya, <laughs> oke sampai jumpa lagi pada video berikutnya terima kasih